Terima kasih, peserta Zuminar Program S3 Kajian Budaya. Pada pagi hari ini, saya akan bicara tentang diaspora agama, seni, dan budaya, ya, kasus di New Kalidonia, Suriname, dan juga di Vatikan. Pakar dan narasumber yang akan berbicara pada acara seminar kali ini adalah Duta Besar Agus Riono, yakni duta besar yang ada di Vatikan, dan kemudian uh, duta besar Nur S. Raharjo yang merupakan uh, duta besar di... Manama di Timur Tengah ya dan kemudian beliau ini juga mantan Dubes dari Suriname sehingga berbicara tentang diaspora saya kira sang, sangat tepat ya. kemudian yang ketiga adalah Bapak Konjen Witiarka Riananta ini merupakan eh, mantan Konjen di New Caledonia kita tahu bahwa banyak orang Jawa yang ada di sana seperti di Suriname dan beliau akan menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa itu uh, masyarakat kita yang tinggal di luar negeri. Dan kali ini saya akan memberikan satu pengantar tentang apa itu yang disebut dengan uh, diaspora ya. Jadi diaspora dan nanopower diplomasi ini uh, merupakan kajian yang sangat uh, recent ya, kajian yang sangat baru di dalam hubungan internasional karena uh, memang tidak diperhatikan atau kurang mendapat perhatian dari teori-teori HI yang selama ini ada. Karena peristiwanya mungkin tidak terlalu besar atau dianggap ya kurang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap order hubungan internasional tetapi eh, kami di program studi hubungan internasional di Universitas 11 Maret ini sangat apa mensoroti peristiwa-peristiwa yang mungkin eh, tidak terlalu signifikan Akan tetapi Karena yang bermain Atau aktor di dalam uh, Diaspora ini merupakan uh, Rakyat biasa Dan biasanya powernya juga Tidak bisa dilihat uh, Signifikan Oleh karena itu uh, Jarang orang Berbicara HI yang secara khusus Membicarakan mengenai Diaspora hanya saja sekarang ini berhubung kondisi politik internasional juga sangat dipengaruhi oleh berbagai aktor non-negara. Maka orang kemudian melihat bahwa Diaspora merupakan aktor yang harus dipertimbangkan, harus dianggap sebagai aktor yang juga ikut menyumbangkan di dalam mencapai kepentingan nasional suatu negara dari asal katanya diaspora dari bahasa Yunani ya untuk menyebut bahwa di situ ada migrasi atau penyebaran atau mutasi ya perpindahan satu suku bangsa dari tempat kelahiran atau tempat tinggal tradisional mereka menuju pada daerah baru atau ya negara baru yang mungkin letaknya jauh ya di benua lain atau mungkin di eh, tempat yang terpencil seperti di New kali dunia. Dan diaspora ini ya merupakan sekumpulan orang-orang yang berpindah mungkin karena bencana tapi juga karena tenaga kerja adanya juga pengusiran atau eksodus mungkin juga adanya perang genosida dan sebab yang lainnya mereka mencari kehidupan yang lebih baik dan lebih tantram kemudian berusaha untuk mencari ya, keberlangsungan hidup mata pencarian yang dapat memberikan uh, kehidupan lebih baik. Nah, mereka ini uh, baik secara individu maupun kelompok, maka mereka berkembang dan hidup dengan uh, cara yang baru ya atau tetap mempertahankan budaya yang mereka bawa dari tempat asalnya. Ya, seperti orang Jawa yang tinggal di New Caledonia dan yang tinggal di Suriname dan yang tinggal di Belanda, terutama juga ya, bagaimana mereka mengembangkan diri di dalam upaya tetap mempertahankan tradisi mereka atau mereka juga mengadaptasi budaya setempatnya. Ini yang akan diceritakan oleh narasumber kami, jadi Bapak Konjen Widyarka dan Bapak Dubes Nur. Esrajo Selanjutnya uh, Kita juga melihat bahwa Kata Diaspora ini Baru dipelajari ya pada Abad ke-20 ya mana kita tahu bahwa Pada saat itu ya Ratusan juta orang ya Terpaksa mengungsi ke seluruh daratan Eropa Asia dan Afrika Utara ya Karena uh, Juga kehidupan yang Begitu Sulit sehingga uh, Para uh, Pelancong atau Diaspora ini banyak yang Mati kelaparan karena mungkin Juga terjadi uh, Peperangan Seperti yang terjadi di uh, Benua Amerika Ya kalau kita lihat dalam cerita science fiction yang futuristik itu juga diaspora disebut-sebut ya sebagai migrasi umat manusia dari bumi menuju planet lain. Dan mereka menetap dengan membentuk koloni-koloni baru dan mereka hidup tidak hanya di dalam satu galaksi tapi di beberapa galaksi. Ini hanya untuk menjelaskan bahwa diaspora itu merupakan ya satu aktor yang penting di dalam hubungan internasional karena akhirnya mereka membentuk koloni dan bisa juga ya membangun sebuah pemerintahan yang dapat mengalahkan penduduk lokal. Lalu dari pengalaman tersebut ya saya Membuat satu uh, ya, asumsi teoretik ya, ya sebut sebagai nano power diplomacy. Hal itu berangkat dari aktor-aktor internasional. Itu yang selama ini sering dibicarakan adalah mereka yang memang aktor uh, negara, yang sehari-harinya memang mendapat tugas dari negara untuk melakukan aktivitas secara terencana. Tetapi aktor non negara yang bersifat individual atau yang terkecil yang saya sebut di sini nano tidak banyak dibicarakan. Dan mulai dari 2015 saya melakukan perjalanan di berbagai negara dengan maksud untuk memperkenalkan Indonesia dan membangun Uh, satu Relasi dengan penduduk setempat Jadi ya people to people contact Yang mana uh, Bahwa Penduduk setempat dapat mengenal Indonesia secara lebih baik Dan peranan ini Peranan yang sangat terkecil Dari diplomasi yaitu uh, Individu yang kami sebut sebagai nano power diplomasi dan syukurlah bahwa pemikiran ini mendapat dukungan dari Dikti dan mendapat biaya penelitian untuk tahun ini ya, insyaallah pada 2021 sudah akan terbit satu buku yang berjudul nano power diplomasi dan selanjutnya kita memang uh... Konsen terhadap persoalan-persoalan menyangkut kegiatan individual ini yang hmm, kami kira perlu mendapatkan perhatian karena tidak hanya eh, yang dilakukan dalam rangka satu diplomasi budaya tetapi juga oleh para pelajar, para bisnismen, ya, kemudian juga para explorer atau ya pelancong-pelancong kita yang mempunyai uh, concern ya, terhadap bagaimana cara memperkenalkan Indonesia ke dalam dunia internasional itu merupakan satu uh, kajian khusus ya dan yang akan kita sampaikan kepada publik bahwa individu juga merupakan uh, peran atau membawa peran yang baik bagi Hubungan internasional Dan kesimpulannya bahwa Everybody Potentially a Diplomat Jadi siapa saja uh, Sangat berpotensi Untuk menjadi seorang Diplomat Sekian terima kasih penjelasan saya Dan mari kita uh, dengarkan Dan kita simak bersama Dari para narasumber sumber kita Sekian uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat uh, berjuminar dengan Prodi S3 Kajian Budaya Sekolah Paskar sarjana Universitas Blatmark.